Mu'alaf merupakan sebuah pengertian di mana orang dari agama atau keyakinan non muslim yang kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Adapun alasan orang-orang untuk menjadi mu'alaf biasanya berbeda-beda, mulai dari mimpi, mendapat ilham, adanya pencerahan batin, pernikahan, dan lain sebagainya. Selain orang biasa, artis juga ada yang berubah menjadi mualaf dan itu bukan artis biasa, melainkan artis Hollywood dan dunia yang memiliki nama terkenal di tiap negara di dunia. Berikut ini adalah beberapa nama artis dunia yang menjadi mualaf. 1. Janet Jackson Janet adalah adik dari legenda musik pop Michael Jackson. Dimana Janet sejak masih kecil sudah sangat akrab dengan panggung pertunjukan Untuk keyakinan sendiri disebutkan kabar bahwa Janet telah menjadi seorang walaf Dimana ia memilih untuk menjadi seorang walaf setelah menikah dengan suaminya Wisam Almana pada 2013 silam Janet sendiri dilaporkan lebih banyak berada di Qatar saat ini Keputusan untuk menjadi mualaf ini sendiri disama dengan baik oleh kakaknya Jermain yang telah terlebih dahulu menjadi seorang mualaf. 2. Jemina Goldsmith Jemina Goldsmith merupakan seorang model cantik keturunan Yahudi yang tinggal di Inggris. Sama seperti Janet, Jemina menjadi mualaf karena mengikuti suaminya yang merupakan pria asal Pakistan yang bernama Imran Khan. Jemina mempelajari keyakinan suaminya dengan mendalam sebelum memutuskan untuk ikut menjadi mualaf. Sesudahnya menikah, Jemina mengubah namanya yang sebelumnya Jemina Goldsmith menjadi Jemina Khan. 3. Jermaine Jackson Salah satu alasan yakni pencerahan itulah yang dialami oleh Jermaine Jackson. Saudara dari Michael dan Janet Jackson, Jermaine Jackson sebelumnya merupakan personel dari Jackson 5 yang pernah berduet dengan Whitney Houston. Jerman telah terlebih dahulu menjadi seorang mualaf yakni pada tahun 1989 sebelum akhirnya diikuti oleh adiknya Janet tahun 2013 yang lalu. Sejak disebut-sebut menjadi mualaf, Jerman Jackson tak terlihat aktif lagi di panggung musik dunia. 4 Cat Stevens Cat Stevens, artis yang memiliki nama asli Stephen Demetri Giorgio ini sebelumnya terus-menerus merasa kebingungan, bingung mencari kebenaran dan pembenaran, hingga akhirnya ia mendapat kebenaran dan ketenangan dari beberapa ajaran Islam yang ia peroleh. yang mendapatkan Al-Quran pertamanya, dari seorang teman yang telah mengunjungi sebuah masjid di Jerusalem. Di sana tempatnya ramai tapi mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan. Cat Stevens sendiri berubah menjadi mualaf pada saat puncak karirnya. ia sekaligus mengganti namanya dari Cat Stevens menjadi Yusuf Islam. 5. Ice Cube. Jose Jackson atau yang lebih dikenal dengan Ice Cube, pastinya kalian sering melihat aktor yang satu ini bukan? Karena tentu saja ia sering bermain film terutama film action. Selain sebagai seorang rapper sekaligus aktor, ia juga merupakan seorang pembawa acara terbaik di berbagai acara MTV yang pernah ia presenteri. Mungkin sedikit dari kalian yang tahu jika aktor yang satu ini adalah seorang mualam yang menjadi seorang mualaf baru-baru tahun 1990-an 6 Bustarims Busta Rames adalah seorang rapper terkenal asal Amerika Serikat Rapper yang terkenal akan singlenya yang berjudul Gimni, Sam More Berhasil membuatnya meraih 11 nominasi di Grammy Award Pernah sebelumnya ia diwawancarai oleh Hollywood TV Dan pada acara tersebut ia mengakui kalau dirinya adalah seorang mualaf. Bahkan dengan bangga ia pernah menyebutkan bahwa hidupnya menjadi lebih tenang Setelah ia mengikuti ajaran Islam 7. Mike Tyson Siapa yang tak kenal dengan petinju yang satu ini? Seorang petinju papan atas dan telah sering mengkaokan lawannya dengan sangat mudah, apalagi ia beberapa kali mendapat gelar dunia untuk kelas yang ia mainkan akhirnya si leher beton ini menjadi mualaf juga dan mengubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz. hal itu terjadi setelah dalam perjalanannya Mike menjalani hukuman penjara akibat sebuah kasus pemerkosaan saat itu ia bertobat nasuha dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam 8 Sakuil O'Neil yang merupakan seorang artis dan juga legenda basket NBA. Kalian yang suka main basket mungkin pernah menonton pertandingannya. O'Neal sendiri mantap menjadi mualaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 2010 silam. Bahkan sang legenda memamerkan keislamannya saat dirinya menunaikan ibadah haji. 9 Snopdog Siapa sangka artis yang satu ini adalah seorang mualaf. Dengan penampilannya yang super cool dan terus mengikuti tren fashion zaman yang ada, selain itu penampilannya juga gaul dan masa kini seperti layaknya anak-anak muda. Memang jika melihat dari segi penampilan bisa saja menipu. Jika ia memiliki sisi religi yang sangat kuat, Snob kembali memeluk Islam pada tahun 2009 silam. Ia dengan sangat bangga dan vokal sebagai seorang muslim. Selain sebagai seorang mualaf, Snub juga bangga sebagai seorang rastafarian. 10. Akon Penyanyi dengan nama lengkap, Ali Yuni Nama Labadara ini telah bertekad untuk menjadi muslim yang sesungguhnya saat muncul di acara The Ellen Degeneres Show, Khan mengatakan bahwa ia tidak lagi meminum minuman keras ataupun merokok. Penyanyi dan rapper yang terkenal lewat lagu Smack ini banyak bertemu dengan seniman Islam dan menemaninya manggung seperti DJ Khaled. 11. Lince Lohan Sebenarnya masih belum ada informasi pasti mengenai hal ini, namun tanda-tanda yang menyatakan bahwa Lindsay telah menjadi mu'alaf sangat besar. Itu dapat dilihat dalam akun Instagramnya yang berisi kalimat waalaikumsalam. Artis 30 tahun ini juga kerap kali terlihat memeluk Al-Quran dan ia juga mengakui senang belajar agama Islam. 12. Paris Hilton Sebelumnya beredar kabar jika Paris telah memeluk agama Islam. Dilansir dari CBS News sebelumnya, ketika ia dipenjara di fasilitas penahanan Senturi Regional pada tahun 2007 yang lalu, Paris pun telah menemui beberapa orang yang telah memeluk Islam lebih dulu. Berita ini pun langsung dikabarkan oleh juru bicaranya Ian Bikram. Saat Paris menjadi mualaf, ia pun mengubah namanya menjadi Tahira. 13. AR Rahman, dulu yang memiliki nama sebagai Dileb Kumar. Bisa kita tebak lelaki ini memang berasal dari India, namun kepiawannya sebagai musisi dan komposer membuat dia berjaya di Hollywood. Ia bahkan menggunakan Golden Globe dan dirinya merupakan seorang mualaf 14. Dave Keppel Selain sebagai komika atau aktor yang bisa melakukan stand-up komedi, ia juga dikenal sebagai penulis naskah serta produser. Ia sempat memiliki semacam show bernama Komedi Sentral. Namun ketika di puncak karirnya itu, dirinya terlihat menarik diri dari publik. Rupanya tengah terjadi kegalauan terkait keyakinannya. Namun pada akhirnya, ia mantap untuk memeluk agama Islam. 15. Ellen Burstyn Artis senior ini merupakan salah satu artis terkenal dengan perannya di film The Exorcist, Requiem for a Dream, dan Ibu Claire Underwood dalam serial House of Cards yang sangat terkenal. Awalnya Burstein diangkat menjadi katolik, namun masuk Islam pada usia pertengahan 30-an. Di bawah bimbingan guru muslim spiritualnya Supi Firvilayat Inayat Khan yang selanjutnya ia diberi nama spiritual Hadiah, yang berarti dia yang membimbing dalam bahasa Arab Tua dia 15 artis Hollywood dan juga bintang dunia yang menjadi mualaf. Sungguh senang melihat seseorang berpindah agama untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Untuk itu, salam toleransi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini.